Siang semuanya, saya berada di pantai Pelabuhan Sadeng. Seperti biasa, kalau saya berada di pantai Sadeng, urusannya adalah bukan lain berkaitan dengan energi matahari atau yang biasa disebut dengan jimat. Jadi pantai ini cukup pelabuhannya cukup ramai. Inilah suasana di pantai Pelabuhan Sadeng. Kapal-kapal banyak yang terparkir di sini. Kemudian pemandangannya cukup indah juga dan ada juga beberapa yang sedang di kapal penuh dengan anak-anak e, muda di satu kapal yang sedang belajar dan seperti inilah suasana pantai pelabuhan Sadeng saat ini tim sedang melakukan e, perbaikan untuk Uh, kapal yang mengalami gangguan pada saat pengisian lampu Ataupun terkait dengan uh, catu daya dari panel Yaitu panel matahari ke lampu Nah oke okay, nanti kita lihat ya bagaimana tim akan perbaiki permasalahan tersebut Tapi ya bareng Lagi papan bareng sama beda waktu itu jam, itu jam. ini kita bersama niku. Oke. Okay. Pak, okay. Terus, mana proses pergantian ya. masuk ya oke okay, indikator energi ya. sudah masuk ya. 6. 6. 6. 6. Nah, ini rompet, terus yang ini yang di Yeah, akan empty. diganti Dikarenakan energinya tidak masuk siapa kan? kurang lebih kenapa pak? ini sudah kena korosi. korosi? ya sudah karena di, di sambungannya pak bu. Ya, di sambungannya. sambungannya. Oke. Okay. jadi maksimal untuk pengisian dan ini agak lengket karena panas toh. dan solusinya nanti akan dicoba beli lapisan ya? ya silat dengan seal. Oke okay, terima kasih. siap Mengganti lampu, mengganti lampu, masangkan bracket ya kepada lampu. Betul, betul. Rencana yang akan diperbaiki berapa banyak Ada di kapal ini? Empat. Ada empat unit. Empat unit. Ada Dengan betul. kendala tidak mau mengisi, seperti Peng itu ya? Pengisian, pengisian tidak maksimal. Pengusian tidak maksimal, maksimal. oke. Okay. Oh ya, nanti seperti apa? Kita akan lihat dan saksikan dalam episode berikutnya. Apa, Pak, di kapal ini? Kalau dari kecil. Dari kecil, wow. 30 tahun, 40 tahun? Udah, 40-an. 40, -an. 40 -an. wow, udah kenal berarti ya. 46. 46. Berarti yang buat kapal ini siapa ini, Pak, dulunya, Pak? Ini di Jawa Timur. Di Jawa Timur? Oh berarti diwariskan atau gimana Pak? obli oh, Jadi sebelumnya waktu kecil ngikut di perahu Kemudian setelah besar belanja kapal gitu Pak Jadi Pak Kentir mengemudikan kapal ini udah berapa tahun kira-kira Pak? sembilan dari 97 wow Ya ampun, sudah cukup juga ya Mm -mm. Terjauh sampai kemana ini Pak Dulu pernahnya Pak Kalau sampai di Tenggara dan Cilacap Oh Tenggara dan Cilacap Jadi ini arahnya barat dan timur pak. Hmm. Kalau yang ke selatan banget itu uh, Sampai kemana Pak Paling 120 mil 120 mil Wow berapa lama itu Pak Kalau dari Sading Pak Dua hari dua malam, dua hari, dua malam. 120 mil Wow di sana ada apa aja itu pak? Ya, Semua ikan, semuanya ikan ya? ya. Kita menemukan juga nih adik-adik yang sedang mencermati bagaimana memperbaiki uh, lampu. Kemudian. Eh, teknik sekalian belajar katanya ya, seperti itu ya. oke pelan-pelan hub sambungan hmm. juga Tentang. harus siksat satu pendek dan panjang jadi kemungkinan ponseletnya itu kan kecil Tentang. Ini aman. Yang satu sudah Ada juga lampu yang paling utara dia butuh sentuhan juga karena memang energi yang dimasukkan kurang uh, maksimal berdasarkan pengakuan uh, nahkodanya. Dia hanya bertahan 2 jam. Nanti kita akan bongkar Kemudian kita ganti dengan yang baru Mengambil gambar di kondisi seperti ini Butuh kesabaran juga teman Karena perahunya goyang-goyang Jadi Bayangkan kalau ini cuma ngambil gambar Apalagi yang mereparasi Membongkar, memasang Itu dibutuhkan fisik yang sehat dan tidak mudah goyah oleh gelombang oke okay, mestinya bisa dibawa turun pelan-pelan tapi ingat sana ada soket nah memasangkan lampu ini ini butuh kerjasama ini nggak bisa sendirian karena memang ada beberapa pegangan yang perlu di uh, kunci kemudian kita lihat uh, seperti apakah gerangan adanya Berdiskusi kembali dengan kode kapal untuk menanyakan kembali bagian mana yang perlu kami improvisasi, karena memang dari pengalamannya lah kita bisa mendapatkan pengetahuan dan mengetahui juga bagaimana penggunaan di lapangan. Nah, sekarang kita lagi ngapain, nih Mas? mau ganti lampu lagi Pak Bu mengganti lampu oke okay. oke Ano, mana bau, bautenono bau, bautenono bau, oke, jadi di lamba sak mobil Yang kerasa gimana pak? Setelah ditambahin lampunya itu seperti apa pak? Kalau ikannya sama. Ikannya sama. Kalau kalau harga murah, nggak tahu nanti tinggal ikannya. Berarti kapal ini yang paling banyak pak lampunya di antara semua kapal yang ada di sini pak? Dua 26 26, Dua puluh Wow terus lampu gensetnya hmm. 15 sama 11 Oke, berarti kita akan dinyalain langsung. Wuh, padang bulan ke. Hmm. Tapi kalau udah hmm. tawur jaring ini, dia enggak. Tapi yang, yang jelas mati. Jaringnya yang kan jadi besar. Kita tawur lagi. Kalau tidak masalah. Di depan kapal Pawit Mulyo, pulang dari berlabuh, semoga membawa tangkapan yang banyak. Wih Tangkapannya seperti apa ya? Jalan ke TPI untuk melihat tangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal Pawit Mulyo. Di bagian dalamnya Kita lihat Lo. Ikut Ikut serta 8 apa ya Sebelah mana yo lampunya? Mati Oh mati Yang jatuh apanya lampunya atau atasnya? Atasnya tenaga surya gitu. Oh iya nah, Yang ini, Hap, yang ini jatuh mm -mm. Yang dua ini kabel dari tenaga surya Oke. Okay. Nah, ini. Oke. Okay. Sebentar ya. ya. Aman. Aman berarti cuma lepas satu ya panelnya ya. Oh, oh. Maka, tak, maka. ini kok, Nisi -nisi ya, yang, dua. yang mana, Mas? Yang ini, dua ini. mau ngisi. Gak mau ngisi. Oke. Okay. Hmm. Ini ngisi kebak Oh iya, iya. lama penuhnya lama nggak nggak kayak yang lain ya kita lihat indikatornya ya mungkin dia agak gimana gitu. jadi memang kita perlu mengadakan perbaikan pada bagian atas terutama untuk ikatan-ikatannya karena tadi menurut pengakuan dari Mas Inu Ketika ombak besar kemudian panelnya terlempar. Wow. Itu dia ikannya. Kemudian masih ada juga di sebelah sini. Hasil-hasilnya dan ada juga dua di sana. Hep. Ini kena pengurangan solar nggih, tanggul. Nih. Lah, tapi gua badan masalah, kan itu. Ada kerugian. Kalau <tuk> ikan <tangan> labu, oh. <tuk> kurang <tangan> warna saya mau saya di pulang Minggu Minggu Oh berarti kapan saya karena ada lampu yang yang fokus, ya yang nanti nanti yang ada fokus ke... seperti yes. lampu tembak, ya. Ya. tapi yang khusus yang ini sangat nanti satu Lampu tembak yang satu untuk ikan ya. ya. ikan itu yang, itu yang, yang lampu tembak, tembak. Nah, ini kan kuatan, lampu kuatan itu. itu kalau pewarnaan kelvin 2300 yang kita kan 6500 itu artinya warnanya putih 2300 warnanya kuning hmm. ya, untuk untuk sampelnya nanti kita nah, satu atau dua kanan kiri tembak ke bawah reaksi bagaimana nah, itu, ya, ini perbaikan yang dilakukan di kapal Pawit Mulyo, dikarenakan ada panel yang terlepas karena angin dan ombak akhirnya jatuh ke laut ada juga panel-panel yang terputus kabelnya sehingga tidak bisa melakukan pengecasan pada kapal ini Kemarin ketika dilakukan pelayaran Selama 9 hari Alhasil Satu panel Kemudian terlepas Dan putus Seperti ini Memang ya Ombak Cukup besar, angin juga cukup kuat Kita lihat bagaimana Panel surya pada bagian atas Yang masih tersisa ter seperti apa Panel surya pada bagian atas Bisa kita lihat Posisinya dan pada sebelah sinilah yang antara kedua tambang tersebut Panelnya yang hilang dan yang lainnya memang kondisi panelnya terbalik Karena memang kuatnya ombak pada saat itu Wah ikan apa itu pak? Ikan cakalang Ikan Setelah berembuk dengan tim Akhirnya kami memutuskan untuk melakukan perbaikan pada kapal pawit Mulyo Untuk keesokan harinya Beserta juga dengan pengecekan pada kapal putra mandiri, jaya baru dan cahaya muda Pilihan ini kami lakukan karena memang ada satu alat yang perlu kita datangkan sehingga bisa mengatasi permasalahan pada kapal Pawit Mulyo. Dan untuk kapal-kapal yang lainnya kami akan lakukan pengecekan berkala terkait dengan bagaimana indikator pengisian dayanya posisi dari panel dan kemudian posisi dari lampu seperti itulah yang kami lakukan dan saat ini kami akan menikmati indahnya suasana sore di pantai pelabuhan sadeng terlihat di bagian selatan lampu-lampu kapal mulai menyala inilah sebuah upaya harmonisasi yang kami lakukan dengan memadukan kearifan lokal pemanfaatan teknologi dan kekuatan dari alam semesta ketika matahari sudah tidak lagi memancarkan sinarnya secara penuh maka secara otomatis lampu-lampu di kapal akan menyala satu persatu itulah salah satu keunggulan dari teknologi yang kami terapkan pada lampu tenaga surya hemat energi buatan jimat DJS terlihatkan pada mulai menyala satu persatu dan kalau ingin menyaksikan keseruan ini, silahkan datang ke Pantai Pelabuhan. Saya.